Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan e, Sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita mengamankan jaringan Kita harus tahu dulu konsep dasar keamanan jaringan itu sendiri Keamanan jaringan itu saat ini sangatlah penting dibutuhkan ya jadi, eh, hampir di semua teknologi sangat diperlukan. Jadi, kita perlu paham dulu apa itu keamanan jaringan, kemudian yang eh, menjadi dasar keamanan jaringan itu apa. Eh, konsep keamanan jaringan, keamanan jaringan, pengertian keamanan jaringan yaitu jaringan merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antar komputer satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan protokol tertentu manfaat pemakaian pemakaian manfaatnya yaitu pemakaian sumber daya yang ada secara bersama sama, jadi eh, memakai sumber daya yang ada secara bersama-sama untuk berkomunikasi, meningkatkan kehandalan dan ketersediaan sistem itu adalah yang menjadi dasar keamanan jari saling terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya e, saat ini mungkin banyak ya, jadi e, dunia teknologi semakin berkembang manfaatnya yaitu pemakaian sumber daya yang ada cara bersama-sama contohnya ya kalau sekarang itu e, misalkan di kantor banyak e, terhubung dengan LAN, kemudian kalau yang di rumah mungkin lagi Online, nah itu terhubung dengan jaringan. Itu jaringan, cuman menggunakan jaringan internet. Sama aja ya, kalau jaringan komputer berarti kan sekumpulan komputer. Oke, okay, next selanjutnya yaitu uh, yang mendaki konsep dasar, yaitu ada tiga konsep keamanan jaringan. Yang pertama, risiko. Risiko itu berkaitan dengan besarnya tingkat kemungkinan gangguan yang akan muncul. Ya. Kemudian ancaman, ancaman itu sendiri yaitu kemungkinan gangguan yang muncul nantinya. Ya. Jadi e, sebagai ancaman ya. Kemudian yang kerapuhan yaitu kelemahan suatu sistem yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga e, selanjutnya yaitu tiga elemen dasar keamanan jaringan yang pertama keamanan jaringan itu sendiri, yang kedua keamanan aplikasi. Maaf ini tiga konsep eh, dasar keamanan ya. Jadi di sini ada keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan komputer. Keamanan jaringan itu sendiri, trans ya contohnya transfer data atau pengiriman data atau menerima data eh, dari misalkan bisa eh, kita mengunggah. Uh, itu kalau tanpa mungkin uh, tanpa ada inskripsi data mungkin itu adalah sebuah gangguan terhadap keamanan jaringan Ya mungkin terjadi hacking atau hacker uh, Kemudian keamanan aplikasi Kem Keamanan aplikasi ini contohnya uh, Misalkan kita uh, menginstal aplikasi ya kemudian aplikasi yang kita pakai terkena virus, nah itu berarti keamanannya masih lemah, atau database-nya masih lemah, kalau de, di dunia website mungkin website itu masih bisa dibobol gitu ya, itu keamanannya yang masih lemah, itu keamanan aplikasi, kemudian keamanan komputer itu sendiri, keamanan pada komputer yang digunakan, atau sistem operasi contohnya lah ya, seperti itu mungkin itu saja yang menjadi uh, Dasar-dasar konsep jaringan ya Untuk mengetahui keamanan itu Apa sih e, Sehingga kita tahu Bahwa keamanan jaringan itu sangatlah penting dibutuhkan Jadi Itu semua ya Dari sebenarnya dari pribadi masing-masing Untuk mengamankan Suatu privasi atau pribadi ya e, Biasanya kan ada yang punya Facebook Punya IG Mas Facebook kok dihack ya Kayak gini ya Uh, gimana cara mengembalikannya, nah itu adalah bagian dari keamanan oke, okay, mungkin itu saja untuk selanjutnya kita bahas uh, ke lebih lagi tentang keamanan jaringan oke, okay, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh